pertama tentunya kita mendapatkan rahasia terbesar dari idola kesayangan kita yang pertama Kakak pilar dengan dadaasi Kejora ini tentunya sudah menikah secara agama di awal tahun ber ya Masya Allah luar biasa disaksikan oleh Bang Deri juga ada ada Bang Adis Sky dan kita lihat di sini ada usaha Sukira Buguri banyak sekali persahabat ya yang mengatakan bahwa tentunya akad nikah pernikahan secara agama di Dakwasi dan Kakabilar ini dilaksanakan di kediaman rumah Ustadz Suki Albuguri, masya Allah, insya Allah jalan yang terbaik, amin Bismillah, kata ya, kejuaraan kejora persahabat yang mudah-mudahan. Tentunya untuk rumah tangga dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Dan ini salah satu persahabat ya untuk menjaga fitnah dari orang-orang persahabat ya Tetap support, tetap dukung dan doakan yang terbaik untuk kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya persahabat ya kita lihat siapa yang gak bahagia Ketika tentunya mereka sudah mengumumkan bahwa sebelumnya mereka sudah menikah secara agama di awal tahun Dan kita mendapatkan kebahagiaan juga bahwa Lesti Kejora ini sedang mengandung persahabat ya Masya Allah kebahagiaan tentunya menambah persahabat ya Membuat kita semakin bangga dan bahagia bahwa sebentar lagi kita akan Menantikan akan mendapatkan Leslar Junior yang Tentunya telah kita idam idamkan ke persahabat ya, mudah-mudahan Bumil sehat dan tentunya Anak yang ada di dalam perutnya Dede Alasi Kejora juga Selalu diberikan kesehatan Dan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha Amin Dan kita lihat persahabat ya Yang mana di sini kita memang salut banget Sama Dede Alasi Kejora yang selalu Sabar persahabatnya menghadapi Segala cobaan dan ujian ada kalimat komentar yang ditulis kamu sama yang dicampaikan oleh Izo Leslot Lovers mengatakan selalu sama prinsip Dedek nggak usah mencari pembenaran pada manusia karena cukup Allah aja yang tahu tentang kebenaran. Dan selanjutnya ada komentar dari akun Story Leslor, jujur sih Lesti cewek paling sabar fitnah dibilang cewek tukang nyosor, padahal mereka udah nikah dari bulan Januari Masya Allah hatimu dede, luar biasa banget ya Mudah-mudahan mereka dikuatkan dari orang-orang yang selalu memfitnah, yang selalu syirik Tetap kita menjadi tentunya fans sejati untuk dede dan kakak Rizky Bilar unggahan tersebut diripos kembali oleh Angkun Lesti Bilar Galeri Unscore Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah banget gak sih mereka itu sabarnya luar biasa Bangga sama kalian makin sayang sumpah Apa itu Masya Allah ya Tentu kita makin sayang makin bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat adungan terbaru dari kakak Bilar ya Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan nih kebersamaan Bersama tim Leslar Entertainment Wow semangat ya Alhamdulillah persahabat ya Tentunya Leslar Entertainment sudah di launching mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia dan ada kalimat caption yang dituliskan dipanjang banget oleh kakak bilar alhamdulillah Leslar Entertainment udah berojol ya sekarang tinggal si utu nih yang berujol kalian pasti nggak sabar kan sama wow saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk tim beserta kru Leslar Entertainment dan Rans Entertainment yang sudah bahu membahu untuk mensukseskan acara Wow Luar biasa persahabat ya Alhamdulillah Tentunya kakak Bilar dan Dedek Lesti lega Kami pun tentunya persahabat ya Puas sekali acara berjalan dengan lancar Alhamdulillah mudah-mudahan Selalu kompak, selalu solid Mendukung idola kita Berikutnya juga perhatikan persahabat Ada ungan spesial Ini juga uh, salah satu momen yang membuat kita bangga Kepada A. Arafi Persahabat ya Di situ Raffi Ini mencontohkan kepada kakak Bila Bersahabat ya bahwa kita harus Tenang menghadapi segala ujian Anggap saja bersahabat ya Tentunya tidak ada Orang yang membicarakan Kita dan kita punya dua tangan Itu untuk menutup Kedua telinga kita Untuk tidak mendengar omongan Orang-orang yang Memfitnah bersahabat ya Ini salah satu membanggakan Alhamdulillah bersahabat ya Kakak Bilar mendapat pelajaran dari Arafi. Ini Arafi sangat baik banget mensupport, mendukung, mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga bersahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial juga ya. Ketika di vlognya nih masya Allah ternyata ketika Kakak Bilar bisik-bisik manja kepada Airfan ini menyampaikan bahwa mereka sudah menikah dan Dedek Lesti sudah Mengandung persahabat ya Masya Allah banget ya sok banget air Irfan ketika mendengar Penyampaian langsung disampaikan oleh kakak Bilar Ya masya Allah banget Terharu pokoknya Ini luar biasa Mudah-mudahan babynya sehat dan dedek Lesti Serta kakak Bilar dan keluarga besar juga Diberikan kesehatan Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada kabar membuat kita semakin bangga kepada Leslar ya Alhamdulillah dengan waktu yang singkat rekor muri pun didapatkan nih Untuk Leslar Entertainment Wow pokoknya hari ini kita bahagia banget ya Alhamdulillah Leslar Entertainment yang pertama kali mendapatkan rekor muri persahabat ya Mudah-mudahan selalu berkembang dan selalu bisa memberikan kabar-kabar baik dan membuat bermanfaat untuk banyak orang, amin. Dan selanjutnya juga kita lihat diunggah kembali persahabatnya oleh Bang Fali Akbar nih, yang meripost kembali, yang mengunggah sebuah postingan terbarunya, persahabat ya itu ada piaga penghargaan dari Rekor Muri nih, Indonesia, persahabatnya Lesland Entertainment. Wow, kita salvo sama kalimat caption yang dituliskan, Thanks Muri _org for channel youtube laser entertainment ini baru awal dari Les La and Rent Rance Entertainment wow, Masya Allah persahabat ya best good job tentunya ini adalah baru awal dari Leslar dan Rans persahabatnya mudah-mudahan ada kejutan-kejutan bahagia selanjutnya yang kita dapatkan dan ke kabar berikutnya kita lihat juga baru diunggah persahabatnya di akun channel YouTube-nya Kak Maharni Kemala ya ini sekarang ini wajib nonton nih Mami terkejut tinggi idam Rizky Pilar tertantang sebagai calon ayah ini cute banget ya ada Ivan Gunawan juga tuh Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, Dedek Lesti sekarang tentunya sudah uh, mengandung persahabat, ya, tetap jaga kesehatan untuk bumil kita nih. Dan berikutnya juga, uh, kita lihat persahabat, ya, ada kabar terbaru bahwa Kakak Bilar dan Dedek Elasti Keji orang sedang makan malam. Wow, selamat makan nih untuk idola kita. Mudah-mudahan saja. Tentunya ada cirukan vitamin manja yang kita dapatkan bersahabat ya Dan berikutnya juga kita lihat Ada sebuah bocoran nih Soal nama dari anaknya kakak Bilar nanti ya di situ ada komentar dari Pak Putra Masya Allah baby L katanya tuh apa ya L <ganti> Ada jawaban komentar dari kakak Bilar Luar biasa baik ahlaknya amin Masya Allah banget ya <ganti> Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Pokoknya kita doakan Sehat-sehat, baby L Lancar sampai hari H sehat ibunya Dan sehat bayinya, amin Doakan yang terbaik buat sahabat ya Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru Terupdate selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, dan mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh